Welcome to Sheru episode 1 Nah hari ini kita akan membahas mengenai Bagaimana caranya menghadapi si rekan kerja toksik Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang punya Rekan kerja atau teman kantor yang Kayaknya toksik deh Kayaknya dia toksik deh gitu Terus kayak banyak digosipin teman-teman lain Karena teman-teman yang lain juga ngerasa dia toksik gitu kan atau secara personal kamu ngerasa dia ganggu kerjaan kamu gitu Dan kamu akhirnya ngerasa dia toxic Nah jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghadapi Teman yang satu ini nih, si toxic ini nih gitu Nah untuk bahasan hari ini Yang akan membantu kita dalam mempelajari hal ini Itu adalah ada di snowflake CEO dari Rolex, sekaligus founder of Rolex. Halo, Snow. halo, halo, halo, Oke, okay, so bisa langsung halo, uh, dimulai aja kali ya. Gimana okay. sih, aku juga sebenarnya udah penasaran sih. Gimana cara menghadapi si rekan kerja halo, ini. Oke, okay. kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Menurut kamu, halo, aku nanya sama kamu ya, Dit. Menurut kamu rekan kerja mm. toksik itu yang kayak gimana sih? Kalau menurut aku rekan kerja toksik itu ya sepengalaman aku pribadi itu yang eh. uh, rese, rese-nya dalam arti uh, secara kerjaan tuh dia ngeganggu gitu, gitu loh, mengganggu eh. atau menghambat pekerjaan kita oh. atau atau kayak bisa jadi orang yang kayak kita tuh percaya banget sama dia, sebenarnya untuk cerita banyak hal soal kerjaan gitu ya. Tapi kayak dia malah bukannya membantu kita, malah menjatuhkan kita uh, dengan cerita-cerita kita itu. Misalkan ya, um, kayak di spoilernya gitu ya, ke atasan, misalkan gitu. Nah, menurut aku sih yang kayak gitu Toksik sih, pokoknya teman-teman kantor yang menghambat lah ya menghambat pekerjaan kita dan e, mengganggu dan merugikan orang-orang sekitarnya. Yang dengan apapun caranya, menurut aku sih itu kayak itu toksik ya. Berarti? Iya bisa menurut aku Racun ya. Ah racun, oke. Okay. Berarti bisa disimpulin teman toksik tuh yang bikin kamu gak betah kantor ya nggak sih? Iya pada ya akhirnya kan? jadi nggak betah sih ya karena ya, kan? uh, ya karena diganggu terus gitu loh ibaratnya <laughs> oke okay, kita udah dapet sebuah definisi bahwa temen yang tok rekan kerja yang toksik itu maksudnya jadi hmm. dia tuh rese nyebelin dan pada akhirnya bikin nggak betah kantor Oke, okay. itu itu ya. makna kita di obrolan kali ini soal teman toksik. Nah, di sini aku mau ngasih tahu something bahwa basically kamu nggak bisa ngontrol apa yang orang lain akan lakukan ke kamu. Tapi, kamu bisa ngontrol respon apa yang mau kamu kasih ke orang lain. Misalnya gini. Ada temen kantor yang misalnya dia tuh tipikal orang yang kalau udah kerja tim, pengen nonjol sendiri. Itu biasanya masuk rekan kerja toksik nggak sih? Yang kadang ngebantuin enggak tapi sibuknya iya gitu. Setuju nggak, Dit? Setuju banget sih. Kayak, <tuk> hmm, kayaknya semua orang meng... Merasakan deh, memiliki teman yang seperti itu, gitu kan? Si... si... apa namanya ya? Si pengen cemerlang gitu kan? Si, si pengen si dinotis pengen, nih, si pengen nampak cemerlang sama atasan. Iya, <laughs> gitu si pengen cetar ya, ya. nih, tapi uh. um, pada saat eksekusi kerjaan gitu ya, dimana enggak ada bos ya, dia enggak. Usual, nah, gitu. Nah, jadi kita nggak bisa ngontrol perilaku dia yang kayak gitu Tapi kita bisa ngontrol respon yang kita kasih Kalau dia berkelakuan kayak gitu Misalnya, kalau misalnya dia ngehambat kerja Kita bisa beraniin buat ngobrol Kayak gini loh, eh kerjaan gue baru kelar Kalau kerjaan lo kelar jadi minta tolong ya buat di-speed up kerjaannya biar kita nggak ngaret. Itu respon pertama yang bisa kasih tahu ke dia. Or, cara kedua kita bisa ngobrol ke atasan. Dengan, dengan pertimbangan kayak ini udah kedua atau ketiga kalinya. Jadi ada orang lain atau satu circle yang bisa support omongan kita. Kita ngobrol ke atasan bilang kalau bos nih temen saya yang satu ini kok bisa minta tolong untuk di diobrolin nggak karena tim kita kerjanya jadi agak molor nih gara-gara pekerjaan dia yang to speed-nya speednya agak agak slow gitu jadi bisa minta tolong nggak or bos mau ngewakilin lewat HR atau siapapun feel free sih, yang penting kerjaan kita bisa kelar gitu. Itu itu salah satu or dua opsi yang bisa dilakuin dengan catatan ini nih kita nggak bisa ngontrol perilaku si temen kita yang ngehambat or pengen nunjukin dirinya sendiri tapi jatuhnya malah Ngeganggu flow kerjaan orang, tapi kita bisa ngerespon ke perilakunya, mau itu ke orangnya langsung atau ke atasan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini semua orang pasti setuju sih bahwa kepribadian tiap orang itu unik dan beda-beda. Nah, untuk menghadapi rekan kor, untuk menghadapi rekan kerja toksik, kamu punya tiga pilihan respon. Yang pertama, menerima, lalu adaptasi. Yang kedua, abaikan, lalu tinggalkan. Yang ketiga, biarkan, hmm. lalu makan hati. Hmm. Kamu biasanya ngelakuin respon yang mana, Ditt? Aku biasanya hmm, tergantung ya, okay. karena menurut aku tuh teman toksik tuh ada, ada level-levelnya gitu loh, Snow. Oke. Okay. Jadi. Gimana gimana tuh? Uh, Mungkin kalau level yang pertama tuh cuma sekedar kayak diajak diskusi, tapi dia malah ngerasanya tuh kita nyerang dia, and then okay. pada akhirnya dia kayak ngadu gitu kan, ngadu ke siapa, ke siapa, ke siapa. Kalau eh gue diserang sama Dita gitu kan, nah. By the time dia kayak ngomong kayak gitu ke orang, ya akhirnya aku kayak eh uh, apa ya? Pertama sih menerima gitu. Oh ya udah gitu kan. Dan uh, lihat dulu nih kira-kira uh, yang ditimbulkan uh, efek yang ditimbulkan dari apa yang dia lakukan tuh apa? Apakah merugikan aku atau enggak gitu? Ketika misalkan dia ngadu soal itu dia bilang dia nyerang aku gitu kan terus uh, eh terus habis itu atasan kayak ngerasa uh, oh iya mana-mana dita gitu kan langsung kayak dihakimi diadili ya aku nggak akan diam diri begitu aja gitu itu menurut aku yang udah parah banget ya jadi aku tidak akan mungkin menerima gitu kalau misalkan ternyata perlakuannya sampai berefek panjang ke karir aku di situ tapi kalau misalkan yang cuma sekedar dia gosipin aku ke siapa atau dia yang enggak kerja apa ya enggak ikut kerja tapi pengen minta uh, pengakuan gitu ya dari bos gitu dan aja sih lebih kediamin aja okay. dan enggak mau nggak mau makan hati jadi kayak ya udah ya udah gitu ya udahlah dia dia gua, gua deh gitu loh kadang-kadang ada orang yang, ah udah deh, gua nering main aja deh Meskipun basically, dia makan ati sebenarnya Kayak gitu <laughs> terus <laughs> nanti, diem-diem-diem resign Nah, <laughs> itu banget Sumpah <laughs> Jadi, <laughs> ini guys, sebenarnya kita punya pilihan loh Nah ini yang aku maksud Kita bisa ngasih respon terhadap orang itu Tapi kita nggak bisa ngontrol kelakuan orang itu Nah, opsinya ada tiga nih, kamu bisa menerima lalu adaptasi, abaikan lalu tinggalkan, atau biarin dan selamat menikmati makan hatinya. Aku kayak lebih know. banyak yang kedua sih. Yang kedua ya? Oke, yeah. oke. Okay, okay. Nah, ini satu pertanyaan lagi nih. Apa yang paling mengganggu ketika ada rekan kerja toksik di sekitar kamu? Kalau kamu apa, di? gimana nih maksudnya yang paling mengganggu ini tuh kayak aktivitas dia yang paling ganggu kah atau gimana jadi kayak ketika kamu punya teman kerja toksik ha -ha. Nah, otomatis kan dia bawa vibe-vibe tertentu vibe mm -hmm. ya sih? nah si jenis vibe apa nih yang paling ngeganggu banget di lingkungan kerja kamu kalau aku eh uh... Again ya, karena sudah mengalami Menurut aku, aku sudah Mengalami beberapa jenis Teman kerja yang menurut aku Toxic gitu ya Jadi beda-beda gitu levelnya Dan cara, apa ya Maksudnya, hal-hal yang mengganggunya Pun beda, tapi untuk Kalau yang paling mengganggu Itu adalah Vibes ketika Misalkan eh uh, Apa ya Kita tahu dia nggak kerja kita tahu dia tuh kerja nggak se effort itu dan mungkin kita lebih effort dari dia dan tiba-tiba tuh dia ngaku-ngaku aja gitu ke atasan kalau eh pak ini saya yang ngerjain loh kasarnya ya. gitu ya itu Betis. agak ganggu sih maksudnya itu paling mengganggu sih bete banget sih maksudnya iya, nah, iya. lu ngapain kayaknya gue deh yang hasil culture kenapa jadi lo yang aku ngaku, -ngaku? lo yang paling menderita gitu kan nah kadang tuh itu sih menurut iya, aku iya, yang iya, paling iya. paling ganggu ya gitu apalagi okay. kalau sampai atasan kita tuh memihaknya ke dia gitu dan tidak nah tak, tidak melihat kita gitu kan Itu kesal sih coba buat kamu iya. Nanti tulis di kolom komentar ya Apa yang paling mengganggu Orfai Paling mengganggu apa yang dibawa Rekan kerja di lingkungan kamu Nah Apa yang bisa dilakukan Ketika ada rekan tok, Rekan kerja toksik Di sekitar kamu Ini nggak nanya ke kamu ya mm -hmm. Of course nah, dong, aku kan nggak tahu. Iya Nah, jadi, basically, tekan kerja toxic itu memicu stres. Tapi yang harus digarisbawahi, stres itu ada dua jenis. Yang pertama, ada eustress. Yang kedua, ada d-stress. Jadi, eustress ini adalah stres yang ketika ada teman kerja toxic, justru kamu tuh malah makin semangat, malah makin pengen ngebuktiin bahwa hasil kerja dia tuh enggak ada apa-apanya dibandingin punya aku jadi kayak ngebangkitin semangat kerja gitu loh hmm. ini yang you stress dan yang kedua adalah distress distress ini stress yang ketika ada orang di lingkungan kerja kamu dan orang itu toksik, itu justru vibe-nya malah bawa males kerja jadi ogah-ogahan ogah, hmm. ogah ngapa-ngapain karena vibe yang dia bawa kayak gitu jadi, untuk pertama kali nih, tahap pertama, coba ditelaah dulu. Rekan kerja kamu itu munculin you stress atau distress? Kalau di lingkungan kerja kamu munculin you stress atau distress, Dit? Kalau di lingkungan kerja aku ada dua-duanya. Ada, ada yang dua tambah semangat, ada yang bikin aku tambah semangat lagi. Semangat, semangat di sini dalam arti kayak... Mungkin lebih ke gini kali ya, Snow, lebih ke... Uh, aku sebenarnya tidak mau membuktikan apapun ke dia, maksudnya tidak mau yang... Uh, gue bakal buktiin kalau gue tuh lebih oke okay dari lo, enggak. Tapi justru eh uh, lebih mau gini, lo mau bertingkah segimanapun ke gue, gue enggak akan peduli gitu. Jadi, apa sih anjing menggonggong? Khalifah berlalu gitu akhirnya jadi malah nambah semangat untuk untuk uh, apa ya untuk bikin dia keki sendiri gitu Kicep sendiri kan akhirnya karena aku cuekin gitu tapi okay. ada juga yang nambah males yaitu kalau yang bikin males yang Yang udah bener-bener ngeredek ya, pun iya ya, ya okay. udah bener-bener ganggu banget tuh bikin males sih gitu. oke okay. Jadi, basically, punya teman toksik ini nggak selalu buruk, guys. Nggak. Karena rata-rata orang ngejudge bahwa punya teman kerja toksik itu menyebalkan, bikin males, bikin... Nggak. Tapi, basicnya, ini dulu nih, telah dulu nih. Apakah dia bikin kamu makin semangat kerja, atau justru malah bikin males. Balik lagi, kamu nggak bisa ngontrol apa yang akan orang lain lakukan tapi kamu bisa kontrol respon apa yang bisa kamu kasih ke orang lain. Ketika kamu ngeresponin si teman toksik ini dengan you stress, jadi kamu nganggap stress itu justru malah bikin kamu makin semangat kerja, berarti bagus dong untuk semangat kerja kamu. Tapi kalau misalnya bikin di stress, berarti ada kemungkinan kamu bisa mengabaikannya jadi balik lagi nih pinter-pinter kita ngasih respon ke orang itu di lingkungan kerja gimana nih bisa sampai bisa dimengerti sampai sini paham sih nah jadi ya jadi daripada fokus buat gimana ngerespon apa yang temen toksik kamu lakukan Coba pindahin fokusnya ke gimana caranya biar sekalipun rekan kerja kamu itu toksik, kamu nggak banyak terpengaruh sama ketoksikannya doi. Ini a bit different, tapi pas aktualisasinya beda banget. Nah, sekarang gimana cara ngeaktualisasinya? Nah, aku mau mulai dengan it depends on how you react. React ini adalah singkatan. Pertama adalah realize atau menyadari. Yang kedua adalah evaluate atau memaknai. Yang ketiga adalah accept, menerima. Yang keempat adalah collaborate. Di sini fact finding ya. Dan yang terakhir adalah terminate, ambil tindakan. Kita bahas satu-satu. Realize. Jadi tahap pertama, yang penting adalah kamu menyadari dulu kalau memang ada rekan kerja yang toksik di lingkungan kamu. Sekarang gimana kamu tahu or kamu aware teman itu toksik tapi basically sebenarnya kamu nggak ngerasa kalau teman itu toxic. Gimana ya tadi? Ngejelasin ya? Bentar. Jadi aku yang bingung sendiri. <laughs> Jadi, intinya di tahap pertama ini, kamu sadar dulu bahwa ada orang yang toksik di lingkungan kerja kamu. Itu dulu. Yang pertama yang harus disadari. Terus yang kedua nih, memaknai gimana dampak adanya rekan kerja toksik itu. Jadi, kalau misalnya, kayak yang tadi Dita bilang nih, kalau misalnya ternyata apa yang dia lakuin gak ngasih impact sebegitunya sama apa yang kamu kerjakan, motivasi kerja, semangat, dan hal lain yang relate sama kualitas kerja, maka mungkin kamu bisa cukup abaikan or cuekin. Tapi ketika udah ngasih dampak yang signifikan, Nah, baru nih React ini bisa Lebih ngasih Impact tertentu gitu Next Accept, yaitu menerima Kalau di lingkungan kerja kamu Ada rekan kerja yang toxic Kadang ada orang Yang at some point Dia tahu Bahwa teman kerjanya tuh Toxic-toxic gitu Tapi dia nggak nerima bahwa dia kerja di lingkungan yang toksik basic basic apa namanya, kayak basic pandangan itu bikin dia jadi aduh bentar deh, aku mau nanya sama kamu kalau misalnya rekan kerja kamu semuanya toksik dan kamu gak nerima bahwa rekan kerja kamu toksik kamu kira-kira bakal ngapain resign iya kan, maksudnya Kayak kamu nggak bisa nerima teman-teman kerja kamu, jadi hmm. impactnya nggak nyaman kan kerjanya gitu. Iya, kayak mendingan aku yang cabut gitu, maksudnya ya udah pilihannya take it or leave it kan. Iya bener, Antara bertahan dan makan hati atau ya udah udahan aja cari cari lingkungan kerja baru. Iya, kalau semuanya toksik ya Oke, okay. nah setelah menerima baru kamu kolaborasi Di sini lebih ke arah mengumpulkan informasi tentang rekan kerja yang toksik itu Terus di sini juga mulai arahin ke kecenderungan perilaku apa nih yang mau kamu kasih ke mereka Jadi misalnya gini Ketika misalnya temen kerja kamu toksik, itu kamu bisa nyari atau bisa langsung nanyain ke dia. By the way, ini kok gue kok ngerasa lu kerjanya kayak gini ya. Gitu kan. Ini nanti balik lagi ke si respon orangnya. Nah, kita nggak bisa ngontrol nih respon atau perilaku orang. Tapi kita bisa respon kembalinya dia ke kita kayak apa. Kalau misalnya yang kita bilang tadi, uh, soal ketika di, kita ketika kita komplain malah dianggap nyerang, maka mungkin kita bisa tahu bahwa, oh nextnya kalau misalnya gue komplain berarti bahasanya harus diubah. Atau ini orang sama sekali nggak bisa diajak ngobrol. Nah, jadi dari situ tuh dilihat dulu nih, Kecenderungan-kecenderungan perilakunya tuh relate sama pekerjaan Or cara kerjanya dia kayak gimana Nah, nanti dari situ baru deh Kamu bisa menyesuaikan respon apa yang bisa kamu kasih ke dia Sampai sini bisa dipahami enggak, Dit? Bisa, bisa Oke okay. Nah, yang terakhir Terminate ambil tindakan yang bisa membuat kamu nyaman bekerja di lingkungan kerja tersebut dengan atau tanpa rekan kerja toksik itu Nah jadi sebenarnya ketika kita kerja kamu perlu prioritasin kenyamanan kerja kamu dulu baru kerja orang lain Kenapa karena bisa dari atau enggak Correct me if I'm wrong, Dit Orang-orang kerja itu semuanya pada egois Mereka pengen kerja Dengan cara kerja yang bikin mereka nyaman Tanpa Bener. begitu peduli Dengan respon orang lain Bener enggak, Dit? Betul Jadi Karena enggak akan ada yang Peduliin kamu Relate sama kenyamanan kamu kerja di situ, maka kamu perlu prioritasin kenyamanan kamu dulu, baru kenyamanan kerja orang lain. Apalagi kamu suka banget sama kerjaannya, ini harus banget kayak gini. Base-nya adalah ini, base mengambil keputusan terhadap rekan kerja toksiknya dari sini. Remember, ini aku mau ngulang lagi. Setiap orang di lingkungan kerja itu selalu memprioritaskan kenyamanan kerja diri mereka masing-masing. Jadi tugas kamu adalah bikin kamu nyaman, kerja di situ. Jadi itu yang bisa aku share untuk obrolan kali ini. Gimana, Nedit? Apa yang kamu dapat dari obrolan kita hari ini? Uh, yang aku dapat ya Highlightnya itu adalah Mungkin yang selama ini belum aku Sadar ya bahwa Oke okay, sekali lagi diingatkan Bahwa kita tidak bisa Mengontrol apa yang orang lain Lakukan ke kita tapi kita bisa Mengontrol respon kita terhadap Apa yang orang lain lakukan Jadi itu note banget sih Karena selama ini Aku um, Apa ya mungkin Untuk ke teman-teman yang toxic gitu ya aku pikir aku akan bisa mengubah mereka gitu maksudnya uh, mungkin dengan aku baik ke mereka dengan aku uh, peduli atau uh, dengan aku empati sama mereka gitu mereka akan lebih bersikap baik juga sama aku dan enggak enggak enggak toxic gitu tapi ternyata Oh iya juga ya selama ini mereka enggak berubah sih maksudnya tetap ya tetap kayak gitu aja tetap toxic toxic aja gitu nggak ada yes. perubahan yang berarti jadi kayaknya instead of aku memaksakan diri untuk mengubah mereka atau mengontrol apa yang mereka lakukan ke aku kayaknya it's better uh, for me untuk aku yang me, apa ya me, mengatur uh, apa yang bisa aku lakukan untuk apa ya ibaratnya ya untuk kenyamanan aku Ya, untuk kenyamanan aku, aku karena, karena, karena basicnya kayak gitu di kantor <laughs> ya, karena bukan. benar yang kamu benar yang kamu bilang tadi bahwa um, apa namanya uh, setiap setiap orang di kantor itu pasti akan mengutamakan kenyamanan kerjanya sendiri gitu jadi mungkin itu yang harus di note juga jangan jangan kita kemudian jadi mikirin Orang lain misalkan gitu, orang lain cerita apa tentang dia, eh si dia tuh toxic banget ya gini-gini-gini, kadang tuh kebawa kan, ya gak sih? Kadang kita tuh yang, ibaratnya tuh ya kita yang gak punya hubungan apa-apa sama si rekan kerja toxic ini, yang kita gak punya masalah apa-apa sama dia sebenarnya Karena orang-orang cerita gitu ya tentang si orang ini, kita tuh jadi kebawa loh, jadi yeah. benci Kebawa yeah. benci jadi kepikiran, kayak gitu. Jadi, oh iya juga ya, dia toxic deh. Kayaknya ini emang bener deh, gitu. Padahal kita gak pernah experience the things gitu. Ini bener, bener sih, mengutamakan kenyamanan diri sendiri. Itu penting, ibaratnya dia jangan mikirin kita. Ngapain kita mikirin dia gitu? Jahatnya sih mikirnya kayak gitu, jahatnya sih gitu ya. <laughs> yeah, iya, jahatnya tapi, gitu. Tapi honestly, maksudnya... Aku dulu nggak berpikiran kayak gini, maksudnya belum belum seberfikiran terbuka ini ya sampai pada tahap akhirnya bisa mengabaikan orang-orang toksik itu dan mengutamakan kenyamanan kerja aku. Dulu nggak gitu loh, itu tuh proses nggak sih, susah banget ya, untuk ya, kemudian. Ya, ya, ya. Iya agri, kan, agri. lebih banyak di stress nggak sih, lebih banyak bikin di stress hmm. dibandingin bikin you stress gitu. Iya-ya. Ya. Dan kalau dulu ya. ya. Itu lebih ke arah personal experience sih, semakin lama kerja semakin banyak orang yang dihadapin semakin banyak juga tipe-tipe rekan kerja toksiknya nah biasanya makin mature makin tahu harus ngapain gitu betul karena dulu tuh gak gitu kayak ada temen toksik dikit ih kenapa ya baper. dia kayak gitu sama aku iya baper baper bener banget bawa gitu langsung kayak anxiety gitu langsung kalau dulu tuh gitu, tapi sekarang udah yeah. udah bisa mengatur sih, gitu untungnya. Oke, okay. okay, jadi segitu dulu mungkin, guys. Dari aku share-nya, dikembaliin ke Dita. Oke, okay, kalau gitu thank you banget ya Snow untuk share-nya hari ini. Sangat bermanfaat sih, kalau untuk aku sendiri sangat bermanfaat. Dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman roommate lainnya. Uh, jangan lupa uh, untuk apa namanya menyimak Sheru-Sheru episode selanjutnya ya Karena kita akan bahas topik-topik lain juga Seputar dunia profesional, uh, seputar dunia sosial Ataupun personal, uh, self-development Kita akan bahas di Sheru selanjutnya Jadi oke, okay, itu aja dari aku Dan juga dari Snow ya Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Snow buat teman-teman roommate di luar sana oke okay, kalau gitu thank you so much ya teman-teman uh, sudah menyimak Sheru episode 1 jangan lupa untuk follow Instagram kita uh, dan subscribe channel YouTube kita pastinya di Rulep oke okay. bye-bye guys bye-bye now thank you bye-bye